dan terhangat seputar Leslor tentunya baiklah para sahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kesayangan kita keunggahan pertama para sahabat kita lihat di sini ada ungan spesial dari Bang Raymond dia guna pribadinya mengunggah sebuah postingan bersama Lesti Kejora Persahabat ya di acara malam Bainai Lesti Luar biasa tentunya dukungan dari Bang Raymond Membuat kita semakin bangga dan bahagia Dan dalam postingan tersebut Bang Raymond juga menuliskan sebuah kalimat caption Senang bisa kawal Lesti Kejora di malam adat Minang Masya Allah persahabat ya, Alhamdulillah Tentunya Lesti Kejora banyak sekali yang mendukung, mensupport hingga mendoakan yang terbaik Dan tentu dalam pesaingan tersebut banyak sekali komentar hingga respon yang sangat positif dari para fans Salah satunya dari akun Putri Ayu Setia mengatakan Masya Allah dedek Lesti kejora cantik dan anggun manis soleha pokoknya paket komplit deh Luar biasa persahabat ya Lesti memang tentunya paket komplit anak kesayangan dan tentunya sang kejuraga kita mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia dan ke kabar berikutnya kita lihat juga para sahabat ya ada sebuah unggang spesial yang mana tentunya kita lihat di sini para sahabat ya pastinya Lesti dan Mama Redi ini masya Allah cantik-cantik banget ada kalimat caption siapa yang ready buat lihat detail dress pengajian dedek Lesti kejurat tuh para sahabat ya <laughs> Ketik banget ya terlihat Aura calon pengantin makin selalu bersinar Di wajah Lesti Kejorak Menemukan Mudah rangkaian pernikahan Selalu dilancarkan Dan disukseskan Berikutnya kita lihat bersahabat Ada sebuah postingan info juga Untuk kita semua para fans Ayo tentunya kita voting Lagi Lesti dan Rizky Bilar persahabat ya Lesti sebagai juri putih terfavorit Dan Rizky Bilar sebagai hoster favorit kita wajib dukung dan doakan yang terbaik mudah-mudahan keduanya bisa mendapatkan penghargaan amin ya robbal alamin dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada info spesial bahagia untuk kita semua para sahabat yang mana tentunya info soal rangkaian pernikahan inti leslar dua hari lagi kita akan bersama-sama menyaksikan tentu acara yang paling kita tunggu-tunggu di Indosiar bismillah dua hari lagi dicatat live tentunya persahabat ya jangan sampai ketinggalan ini adalah momen yang paling kita nantikan tentunya puncak acara inti Lesti dan Rizky pilar kita lihat persahabat ya untuk jadwalnya di sini untuk tanggal 18 pengajian dan siraman dan akad nikah akan diadakan tanggal 19 Agustus ini jamnya juga sudah tertera persahabat ya pengajian tentunya jam setengah 9 pagi live dan untuk akad nikah jam 8 pagi persahabat ya live juga Dan untuk akhirnya halal ini acara spesial juga persahabat ya Setelah akad nikah jam setengah 2 siang live juga di Indosiar Dan acara tasyakuran pernikahan adat Sunda nih Masya Allah ini yang tentunya ditunggu-tunggu juga oleh para sahabat Leslar Ini tanggal 21 Agustus 2021 jam 9.30 ini untuk mulainya persahabat ya live juga di Indosiar Tetap di tanggal 21, Tasya Kurang Pernikahan Indonesia, Takdir Cinta leslat Ini jamnya jam 13.30 atau setengah 2 siang, live di Indosiar. Dan yang terakhir adalah puncak tasyakuran Pernikahan, Takdir Cinta leslat Masih di tanggal 21, 2021 Agustus, persahabat ya. Tentunya doakan yang saja yang terbaik, mudah-mudahan semua rangkaian. Pernikahan Leslar dilancarkan dan disukseskan, Amin ya Rabbal 'Alamin. Ungkapan tersebut, info tersebut kita tentu dapatkan dari akun Leslar Anuskor sabar ada kalimat kesen juga yang dituliskan, Alhamdulillah rangkaian acara pengajian dan upacara adat sudah telah sana dan berjalan dengan lancar. Bismillah, semoga proses rangkaian acara selanjutnya bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Amin. Doakan yang terbaik untuk... Kelancaran rangkaian pernikahan Leslar mudah-mudahan semuanya Tentunya tidak ada halangan amin ya rabbal alamin Dalam postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan Hingga respon dari para fans yakni dari akun Instagram Nonon underscore Mozart mengatakan siap-siap di pengajian Dede Bismillah lancar-lancar amin ya Allah Masya Allah persahabat ya Doakan yang terbaik mudah-mudahan semua rangkaian dilancarkan dan kita masih menunggu kejutan dan kabar selanjutnya. persahabat. mudah-mudahan ada kabar baik dan cintukan vitamin manja hari ini. Tetap antingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru seputar idola kesayangan kita, lain Lesti dan Rizky Pilar. loh informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, bang minucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.